So guys, balik lagi bareng gua, dan Trimolana di game Aknek ya. Di kali ini kita berada di server Cina. Kita lanjutkan lagi ini, map uh, ininya, rewinding bridge-nya. Oke, okay, kita lanjut ke F4 yang mana itu? Apakah ada drone? Oke, okay, sepertinya tidak ada ya. Uh, mungkin gua pakai ini. Oke, okay, let's go. Oh. Eh, eh, eh. Ternyata mereka lewat bawah dong. Kalau begitu, kita pakai ini saja nih, kayaknya nih. Nah, begini ya. Oke, seperti itu, dan lancarkan ini ke sini oke okay. dan ini teleport-teleport ini ya ini sampai enggak nih waduh enggak sampai itu. kalau enggak sampai sudah biarkan mereka saja ya biarkan si Ler saja yang ngheal mereka kita taruh ini di sini, dan ini di sini. Oke, kita mungkin ganti ini dengan ini. Eh, mungkin ini diganti dengan di ini. Hirari to. Oke. Okay. Wih, apa tuh? Wo, ada dia sih Wah berbahaya. Malah ada skeeternya di sini. Eh, eh, apa tuh? beset sampai mati Oke okay, nah let's go nah kayak gini ya Eh nggak bisa nah, oke okay, sepertinya aman masih aman terkendali ini ya oke okay, aman ya kita lanjut ke stack berikutnya eh stek challenge nya ya ayo ya, ya, ayo ya. ayo boom yang kagak kena dong ternyata masih cukup gampang ya walaupun ada school setter yang ya sedikit menggoyahkan itu ya <laughs> tapi ternyata tetap mudah cuy oke okay, farming originium ya bermain terus. Oke okay, kita lanjutkan seperti tadi lagi ya. Ini challenge nya gue nggak tahu ini apa challenge nya. Mungkin school setter ini lebih kuat mungkin ya. Kita nggak tahu juga. Okay, okay, lihat, okay, uh -huh. maju, Ternyata darah si Texas ini agak kurang, ya. Terus, ini ditaruh di sini atau ke sana, ya? sana mungkin ya, supaya dia bisa membantu Texas. Mungkin suaranya lebih besar, ini Kita kecilin sedikit. dan ini kita taruh ini di sini, ini parah ini. Oke kita lancarkan, kita bongkar semua. Oke, kita nanti karena defense mereka ini yang lebih berkurang ya. uh masih kuat saja itu uh uh, -huh. uh sampingin like bos Oke okay. sisa yang terakhir ini ya Oke okay, cepat cepat cepat bunuhlah. Oke okay, sip. Oke okay, sudah selesai. Oke okay, jadi itulah dia F4-nya. Ya yeah, mungkin itu ya. Jika kalian suka, jangan lupa diberi like dan subscribe juga channel ini, supaya tidak stuck. Oke, okay, gua dan termulanya undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.